Guys, selamat datang di channel Salam Kali ini saya akan memberikan Bagaimana cara Membuat efek gitar Tapi tidak menggunakan Mixer atau mesin Kali ini saya Mencoba dengan versi saya sendiri ini. Hmm. Saya akan memberikan bagaimana cara Membuatnya kita cuma mempersiapkan ini guys sedotan ya. sedotan ini buat kamu yang masih sekolah pasti banyak di kantin kambing atau di tempat warung-warung makan itu banyak ini kita coba-coba aja untuk biar lebih beda langsung saja kita simak caranya ini ini tidak saya pakai apa-apa di -apa. bawah oh, ini langsung saja kita nih catatan ini tinggal kita masukin aja di sini nih, dari sini kita masukin aja sih ya maafnya ada terakhir ya buat kosong ini penggantinya ini buat kosong ini nah, suara ini suara ini sinar E ini kita ke senar bawah ini enggak di sini tapi suaranya jadi di sini jadi sekarang dua seperti stereo gitu. nah nah ada? nah jadi ya? nah cara untuk biar lebih rapi kita pinjam aja di tempat kantin apa tempat warung untuk pinjam gunting apa pisau tinggal kita rapikan aja ini kita kasih jarak berapa senti sedikit, sedikit lah kita potong kita potong ini juga turunnya juga kita kasih jarak sedikit aja nah. kita kasih nah suaranya sudah sudah kita ya. coba kita lepas nih kita buang aja dulu biar agak-agak nah ini nih nah hasilnya ya di sini ya nah, coba kalian kita kasih lagi yang tadi tadi potong ini yang lama ini yang baru pertama poli sampai notok sini. nah ini juga murah sejatan tinggal mentah aja tempat-tempat warung. -tempat hmm. <SILENCIO> Oke saya akan coba dengan efek sederhana, cuma pakai sejatan tapi dengan versi lagu saya sendiri aja nanti tak kena copyright. kita langsung simak saja lagi <SILENCIO> Hari ini nyambut Oke, oh, terima kasih sedikit aja ini tentang bagaimana cara membuat efek sendiri dengan tidak menggunakan mesin atau yang mungkin sangat murah sekali dengan 0, rupiah karena alat ini cuma bisa minta aja di warung-warung jangan lupa untuk komentar tentang ini efek ini di kolom komentar. Terima kasih dari kami. Dan terima kasih dan semuanya yang telah menonton video ini dengan selesai.